Kutuduh hatimu Dekoh hatiku Aduh pulang Danya takut tirap Kupitangan juga Dekpat duduk Tunggah Oh. Aku kini kali Bahwa jangan jauh kita di nanawiji i saha lambat tinggal menunggu Allah lantai tuhanku kan, awa apa buat big boss ucara musik selamat duduk santai bersama Mbak Ririn selamat berbahagia sikki hu macha macha mangati sikha gantuti ya watha tambuda ya jati ka capangkan sisi ga dan tu kini waktu dijaga jika kuat kon iman puji tuhan ngaja tu cuba Beli si di kaki lembah, kalau mau naik mawar, bukti lu jamah tuhan, gak jauh percobaan beli gua duit kata